Halo jangan lupa pagi ini 8.30 nonton pagi-pagi Ambiar ya. Jampai pagi-pagi Ambiar. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Jibran. Jangan lupa saksikan pagi-pagi Ambiar. Pagi ini ya, jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Cicu. Halo, saya Nia Daniel. Jangan lupa menonton pagi-pagi Ambiar jam 8.30. 8, 3, 4 awesome. awesome. cantik ya Hei! Di Ayo lagi briefing ya Pinky, ah. Eh, kata MB, MB gini nah. Tidak sama dulu ya nah. Uh, kita doain, nanti kita tanya-tanya Aku -tanya. uh, uh, kapan? Berantem Udah kakak, kita udah kakak Kakak ada? Susah banget disuruh briefing doang Senyummu sungguh menawan Wajahmu ayu rupawan Kemana-mana memandang ayo pak pergi Ujian hidupnya masih belum berhenti. Pasarnya tersiap kabar jika rumahnya di pasarnya spanduk rumah dijual. Nia dan niatnya sebagai sahabat dari Dodger turut memberikan doanya agar beliau cepat. <San> Vamos lá. lebar sama wedi. saya wedi, wadi, sama sampe. Hmm. Sampe wadi